Belajar menjahit hari kelima. Nah, di sini kita itu belajar yaitu tentang baju terusan. Nah, dalam membuat baju terusan ini, kita harus menggunakan teori hari pertama, yaitu yang di sini cara membuat. Nih, yang teori pertama itu pelajaran pertama cara membuat pola dasar. Nah, setelah itu. yang keduanya kita memakai teori yang ketiga yaitu yang kupnat yang baju kupnat. Nah setelah kalian buat teori satu nanti kalian buat teori yang pola kupnat. Nah selanjutnya itu teori yang keempat yang rok. Nah jadi di sini dalam membuat baju terusan, nah itu kita memakai tiga teori yaitu teori yang pertama cara membuat pola dasar baju, yang kedua yaitu teori yang ketiga membuat pola kupnat. Teori yang keempat yaitu teori yang keempat yaitu dalam membuat rok. Nah, setelah kalian sudah mengetahui um, teori yang terdapat untuk membuat baju terusan, nah kita perhatikan dulu ya. Untuk gambar yang di belakang. Nah gambar yang di belakang, ini kan kalian pertama harus menggunakan teori yang pertama yaitu teori cara membuat. Nih, teori pertama itu cara membuat pola dasar badan. Nah, kalian buat seperti ini. Kalian buat sesuai dengan rumusnya, rumus pola belakang, untuk cara membuat pola dasar. Nah, begitu juga yang di depannya, cara membuat pola dasar eh, yang bagian depan. Nah, sama. Nah, setelah kalian sudah buat, nah. Oh iya, karena kita memakai pola kupnat. Nah, pola kupnat ini yang untuk khusus belakangnya Itu kita memakai rumus ini ya Nah, jadi agar lebih kalian paham Kalian kerjakan dulu uh, Untuk yang di belakangnya yaitu yang di belakang kan Kita memakai teori yang pertama Itu pola dasar Pola dasar baju Yang kedua itu kita memakai teori pola kupnat. Dan yang ketiga itu kita memakai teori rock Nah, jadi ada tiga teori yang digabungkan Dan membuat baju terusan. Nah, untuk yang bagian belakang ini khususnya itu memakai rumus untuk pola kupnat. Nah, jadi tidak perlu lagi memakai rumus cara membuat pola dasar karena e, kita memakai pola kupnat pola kupnatnya untuk belakang itu agak berbeda rumus belakangnya. Nah, jadi harus menggunakan rumus ini. Kalian lihat lagi untuk teori e, pola kupnat. Nah, setelah kalian sudah buat untuk pola kupnat yang bagian belakang kita lanjut yang bagian di depan nah dalam membuat bagian pola kupnat yang di depan itu kita pertama harus menggunakan cara membuat pola dasar nah itu kalian buat pola dasar dulu sesuai dengan ukuran ini dan rumus pola depannya nah jadi harus sesuai ya nah setelah sudah sesuai kalian hapus ABCD nya jangan lupa huruf-hurufnya sudah dihapus hurufnya aja ya hurufnya jangan gambarnya, hurufnya sudah dihapus, nah setelah itu kalian masuk untuk rumus yang bagian depan, untuk rumus bagian depan untuk pola kupnat nah, itu pola kupnat nah jadilah dia seperti ini ini pola kupnat namanya nah setelah kalian sudah buat pola kupnat dan bagian belakang juga sudah kalian buat rumus belakangnya ini dan untuk pola kupnatnya ini juga ini Nah, setelah sudah jadi ini seperti ini, kalian jangan lupa dikasih gam, dikasih warna ya. Nah, jadi bisa membedakan ataupun nanti biar kalian itu nggak lupa. Nah, jadi kalian bisa membedakan yang mana bagian belakang dan yang mana bagian depan. Nah, setelah itu kita lanjut untuk pola rok. Nah, pola rok, pola rok, nah itu kalian juga harus menggunakan rumus ini, sama dia rumusnya pola rok, polarok sama ya. Nah, jadi dia seperti ini, seperti ini. Nah, setelah kalian sudah membuatnya, nah nanti kalau untuk baju terusan itu dia jadinya seperti ini dia. Nah, ini kan baju bagian belakang nih. Ini yang untuk teori. Langsung kalian buat untuk teori pola kupnat, pola kupnat itu kan rumus belakangnya dia berbeda dengan cara membuat pola dasar baju. Nah, jadi kalian memakai rumus pola kupnat yang bagian belakang dan set dan selanjutnya itu kalian memasukkan rumus belakang yang bagian untuk pola kupnat nah ini dia jadi kan sudah jadi nah kemarin itu saya lupa nah ini untuk pola kupnat yang di atasnya ini nah yang di sininya ini ini dari B ke depan itu 4 cm ya nah ini 4 cm cm, nah ditambah kasih titik, nah ditambah 1,5 ditambah 1,5 nah kasih titik, nah setelah itu kalian anak lagi, ini tambah 7, nah setelah titik yang tadi pertama itu, kalian tambah 7, setelah tambah 7, kalian kasih titik nah setelah itu kalian garis menggunakan penggaris pola dasar menggaris pola baju ya, bukan pola dasar. Kalian garis menggunakan pola baju yang seperti kemarin kalian garis, kalian garis. Nah, dari sini ke sini itu 8 kalau enggak salah. Nah, di sini ini 8. Nah, dari sini ke sini 8. Nah, jadi dari titik ini ke titik ini itu ukurannya kita lihat itu ukurannya 12 ya nah dari titik ini ke titik ini itu 12 kasih titik, nah baru maju ke depannya itu 8, nah kalian hubungkan jadilah dia titik seperti ini kalian dalam menggaris ini, titiknya ini putus-putus ya, garisnya putus-putus nah sudah jadi, nah untuk pola yang belakang ini, kan kalian sudah membuat pola kupnat, langsung ke pola kupnat bagian belakang dan rumus belakang untuk pola kupnat, nah setelah itu setelah itu Nah, e, di sini kalian membuat rok bagian belakang, nah bagian rok bagian belakang itu nanti dia ketemu nih seperti ini, nah misalnya ini kan da, kalian udah hapus nih, eh a B, C, D nya, huruf huruf yang di bawahnya kalian harus sudah hapus, nah kalian hubungkan ini titik a nya, jadi dia ketemu, ini titik a nya, ini titik a satunya, jadi dia ketemu, nah kalau kalian berhasil dalam menggambarnya ini dia Jadinya, dia kupnatnya itu kupnat baju pola belakang dengan kupnat rok yang bagian belakang itu dia ketemu. Nah, ketemu dia seperti ini. Nah, ini memang dia turun. Nah, jadi dia seperti ini gambarnya. Jadi, dalam membuat baju terusan itu ada tiga pola atau ada tiga teori yang dipakai. Nah, jadi setelah sudah kalian dapat, ini gambarnya itu seperti ini nanti susud, ingat ya setelah kalian membuat baju itu nanti yang ABCD yang dibawahnya itu dihapus saja nah langsung kalian langsung masuk ke teori untuk rok yang bagian belakang nah dia ini dia sama cuma hanya ini digabungkan nah ini digabungkan baju dengan rok nah setelah itu kita masuk untuk yang bagian depan nah bagian depan ini untuk bajunya tadi, itu kalian harus masukkan rumus cara membuat pola dasar baju dulu, baru masuk ke pola kupnat. Nah, setelah pola kupnat sudah jadi seperti ini, yang bagian depan. Nah, itu kalian jangan lupa, yang di bawahnya itu dihapus, yang ABCD-nya itu dihapus. Nah, kalian langsung masukkan pola rumus roknya. Nah, jadi dia bergabung seperti ini. Nah, langsung jadi bergabung. Nah, jadilah dia nanti itu baju terusan nah, ini dia bergabung jadinya, nah kalau kalian gambar kalian itu sukses ataupun sudah jadi, itu dia jadinya seperti ini jadi, pola kupnat baju bagian depan dengan pola kupnat tropik ini dia ketemu nah, itu artinya gambar kalian itu sudah jadi ataupun sudah sinkron nah, jadinya seperti ini nah, ini penampakan untuk baju terusan bagian depan dan bagian belakang Nah, ini ukurannya sama cuma di cuma dipindahkan aja di sini. Nah, baju terusan itu pinggangnya itu sama dengan 64 cm, lingkar pinggulnya sama dengan 92 cm, panjang roknya sama dengan 50 cm, tinggi pinggulnya sama dengan 20 cm. Nah, sudah jadi untuk baju terusannya. Kalau kalian mengikuti uh, belajar menjahit dari pertama sampai akhir pasti kalian paham. Bagaimana cara membuat untuk baju terusan? Dalam membuat pola baju terusan.